Sampai dengan tutorial mendapatkan semua hadiah pada event gratis Operasi Krono. Wow. Oke. Yang pertama ada fitur baru dan unik yang ada di mode kelas kuat. Kalau kita bermain di mode kelas kuat, mau itu sama teman kalian ataupun random, per tim akan ada 4 pemain ya kan? Entah itu ada yang keluar ataupun DC Pertandingan akan tetap berjalan meskipun 2 vs 4 sekalipun Dengan adanya fitur baru ini Pertandingan kelas squad ranked akan dihentikan Jika ada pemain yang tidak masuk atau keluar dan semacamnya Nantinya akan ada tulisan berwarna merah yang berbunyi seperti ini Tidak cukup pemain Pertandingan akan dihentikan Tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap rank kelas kuat kalian Mantap bukan? Yang kedua, ada bocoran inkubator terbaru Nah, jadi nantinya akan hadir inkubator Time Traveler yang akan menggantikan inkubator Swordsman Widih, emot spesialnya keren banget sih Kayak bisa menghentikan dan mengembalikan waktu gitu ya cuy Untuk bagaimana full tampilan dari masing-masing set bandelnya Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Yang pertama ada set bundle time traveler Dengan desain warna putih untuk karakter cowok Nah, untuk skin kacamatanya mirip sama emot normal dari karakter Wolfrah ya cuy yeah. Untuk desain set bandelnya lumayan, sih. Cuman yang paling gua suka dari set bandel Time Traveler ini adalah skin rambutnya saja, kayak kribo-kribo gemes gimana gitu. Bruh. Terus ada set bandel untuk karakter ceweknya. Nah, untuk set bandel couple ini merupakan set bandel di urutan paling bawah atau paling murah. Untuk mendapatkan set bundle Time Traveler dengan desain warna putih ini, kalian membutuhkan dua batu akik dan satu blueprint inkubator Time Traveler. Yang kedua ada set bundle Time Traveler dengan desain warna biru untuk karakter cowok. Nah, tapi kayak warna ungu. Lah? Um, kombinasi warna biru dan ungu lah ya. Uh, gitulah. Untuk desain tampilannya hampir mirip sama set bundle dengan warna putih tadi. Cuman yang berbeda di sini adalah untuk di bagian skin kacamatanya terdapat animasi angka-angka yang bisa menyala-menyala. Terus ada set bundle untuk karakter ceweknya. Nah, untuk desain tampilannya masih sama kayak set bundle cewek dengan warna putih tadi. Cuman untuk di bagian yang seperti kupingnya ini, memiliki animasi yang bisa menyala-menyala berwarna biru. Untuk mendapatkan set bundle dengan desain warna biru atau urutan kedua ini, kalian membutuhkan 5 batu akik dan 2 blueprint. Yang ketiga ada set bundle time traveler dengan desain warna kuning yang menjadi set bundle utama atau yang paling mahal untuk karakter cowok. Nah, untuk desain set bundle dan animasinya merupakan gabungan dari set bundle yang warna putih dan warna biru tadi. Terus ditambah dengan animasi hologram seperti perisai gitu di bagian belakang dari skin bajunya. Terus ada set bundle untuk karakter ceweknya Nah, untuk mendapatkan set bundle Time Traveler dengan desain warna kuning atau set bundle utamanya ini Kalian membutuhkan 8 batu akik dan 3 blueprint Kalau kalian lebih suka skin apanya cuy Dan apakah kalian tertarik buat mengoleksi salah satu atau semua set bundle dari inkubator terbaru Time Traveler ini atau tidak? Kalau iya, kalian ambil yang mana cuy? Yang ketiga, ada pembahasan mengenai kalender event gratisan spesial operasi krono. Yang pertama ada fitur baru vending machine. Dan berikut adalah trailer dari rilisnya fitur baru vending machine di game Free Fire. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Wow! Wow. Hello guys, kembali lagi bersama saya Solo Limit. Yang kedua ada mode baru Cosmic Crusher Dan nanti juga akan hadir event mission bermain di mode Cosmic Crusher Dengan hadiah fragment karakter Krono Beberapa lootkrat skin senjata M60 Captain Bubbles Dan hadiah-hadiah bonusan lainnya Event ini akan berlangsung dari tanggal 13-27 Desember Yang ketiga ada Krono Mission dan Krono Treasure Nah. Pada event ini kalian bisa mendapatkan token Time Crystal, skin terbaru dari Panci, dan set Bundle Cyber Bounty Chaser. Dan berikut adalah full tampilan dari skin Panci terbaru. Nah, untuk desain tampilannya cantik juga ya. Dengan kombinasi warna pink dan ungu. Untuk di bagian depannya terdapat tulisan Krono. Dan untuk di bagian belakangnya ada logo spesial karakter Krono. Terus ini ada full tampilan dari set bundle Cyber Bounty. Wih, ada bau-bau skin SKS baru nih, cuy! Wow, ntar coba kita bahas di next video ya. Oke, okay. untuk desain set bandelnya keren banget sih, ini cuy. Untuk sekelas bandel gratisan gitu kan? Terus terdapat animasi hologram logo karakter Krono di bagian pundak sebelah kirinya. Terus, beberapa bagian pada set bandel ini. Ada yang memiliki desain warna kayak glowing menyala-menyala gitu Kalau kita lihat sekilas kayak guru atau dosen imut-imut gemes gimana gitu ya Waduh, kenapa larinya ke situ ya kan? Dan event ini akan berlangsung dari tanggal 13 sampai dengan 27 Desember Yang keempat ada event kumulatif login Nah Jadi pada event ini kalian diharuskan login setiap harinya Untuk bisa mendapatkan beberapa loot crate skin senjata Dan skin terbaru dari kendaraan motor Yaitu skin cyber bounty hunter motor big Dan berikut adalah full tampilan dari skin motor terbarunya Nah untuk desain dan animasinya keren banget sih ini skin motor cuy. Kurang baik dari mana coba? Skin motor sebagus ini digratisin sama bapak Garena gitu kan? Wah, gilos ya teh boy. Yang kelima ada rilisnya mode Caution One. Dan nanti juga akan hadir event mission bermain di mode Caution One. Dengan hadiah fragment karakter Krono. Skin loot box atau dead box portal Reaktor Dan berikut adalah full tampilan dari skin dead box portal Portal nying eh. Dan berikut adalah full tampilan dari skin dead box portal reactor Nah, boleh juga nih skin dead boxnya cuy Ada animasi hologram logo krono nih Dan event ini akan berlangsung mulai dari tanggal 19 sampai dengan 27 Desember Yang keenam ada event pick Day Login Pada event ini kalian bisa mendapatkan skin terbaru dari senjata parang dengan gratis Cukup kalian login pada tanggal 19 Kalian sudah bisa mengeklaim skin parang baru ini Dan berikut adalah full tampilan dari skin parang terbarunya Wah ini nih baru namanya skin parang ya kan terdapat animasi listrik-listrik berwarna ungu ditambah lagi dengan adanya animasi hologram lingkaran atau cincin di atas pegangannya biasanya skin-skin senjata yang memiliki animasi spesial kayak gini itu merupakan senjata lobi apakah skin parang ini bisa kita pakai di lobi kita lihat nanti ya cuy oke okay. dan event ini akan hadir hanya pada tanggal 19 saja jadi jangan sampai kelewatan eventnya ya yang ketujuh ada event Pick day after match drop pada event ini kalian bisa mendapatkan token exchange yang ini lalu kalian kumpulkan token tersebut sebanyak-banyaknya jika token kalian sudah terkumpul lumayan banyak Kalian bisa menukarkannya dengan skin MP5 Cyber Bounty Hunter. Untuk full tampilan dan statistik dari skin MP5 ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini, cuy. Terus, untuk animasinya di sini, kayak kilauan cahaya yang bergerak dari belakang ke depan, ditambah lagi dengan adanya animasi hologram logo chrono di ujung dari senjatanya. Untuk statistik dari skin MP5 ini adalah The mac Plus 1 Range Plus 1 Dan untuk Moment Speednya Minus 1 Yang keempat Ada tutorial dalam misi operasi Krono Untuk tanggal 13 sampai dengan tanggal 25 Klik ikon Krono di lobby untuk masuk ke pack operasi Krono di sini ada enam bagian seperti yang ada di awal video tadi ya untuk membuat portal lebih stabil, kalian diharuskan menyelesaikan misi-misi tertentu pada event ini Untuk mengetahui apa saja misi-misi yang harus kalian selesaikan, kalian bisa pilih di bagian sini Nah, jadi nanti akan ada beberapa misi yang harus kalian selesaikan pada event ini Untuk misi-misinya akan diperbarui setiap jam 4 pagi Terus di sini juga terdapat 4 token yang harus kalian dapatkan dan kumpulkan. Yang pertama ada token Master Emblem, yang kedua ada token Nightmare Emblem, yang ketiga ada Time Crystal, dan yang keempat ada token Portal Charge. Setelah perkembangan global mencapai 100%, kalian bisa mendapatkan skin terbaru dari tas atau backpack spesial Operasi Krono. Dengan cuma-cuma atau gratis Udah gratis keren lagi Kurang keren dari mana ya kan eventnya Terus jika token kalian sudah terkumpul lumayan banyak Kalian bisa menukarkannya dengan beberapa hadiah keren pada bagian Chrono Bounty Gunakan token yang kalian miliki untuk mendapatkan rewards pada event ini buat? Hadiahnya adalah set bundle Elite Pass Season 1 yang cewek what cuman yang satunya ada skin sekar cuy ini ini Garena bercanda atau ngeprank nih ya kan wa, wa, waduh waduh semuanya set bundle elite pas gak tuh Kek, kek ke, ke mana nih aduh syok aku aduh gua syok nih aduh lah aduh kayak mana nih tolonglah Garena untuk menjelaskan apa nih maksudnya nih? apa nih apa nih ini membuat player-player lama sedikit kecewa lah Kecewa nih Tapi kita positive thinking aja lah ya Mungkin ini set bandelnya harian atau kayak mana lah Kalau sampai permanen, Udah sih kok lah ini yang bikin event nih sumpah Terus tukarkan bounty prize pool yang berbeda di bagian sini Terus kalian gunakan token time crystal untuk ngesepin di bagian sini Terus di tanggal 19nya akan ada event login berhadiah reward spesial. Cuman di sini belum muncul apa hadiah spesial pada event login berhadiah ini. Terus di sini juga kalian bisa mendapatkan karakter baru Krono dengan cara kalian klik di bagian sini, cuy. Oh ya, hampir kelupaan, cuy.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 Gua adisi tutup cabut dulu. Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground. Salam update. <mulia>